hari ini telah terlaksana serah terima, yakni bantuan untuk korban yang terdampak gempa di Turki. Alhamdulillah, di sana kita mempunyai tim-tim juga yang sudah berada di lapangan, dan bantuan dari Badan Wakaf Al-Quran ini akan sangat membantu untuk dapur umum, makanan-makanan mereka. Mereka juga sedang menempuh kehidupan dengan musim dingin, yang sangat dingin udaranya. Mereka membutuhkan kasur selimut dan semacamnya dan ini membantu mereka untuk melewati uh, ujian dengan baik Terima kasih